Jadi di video kali ini, gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin efek transisi like like kayak gini atau efek transisi cahaya kayak gini, cuman pakai aplikasi CapCut Nah, sebenarnya untuk efek transisi ini cuman pakai overlay dan untuk overlay-nya, bahan-bahannya nanti udah gue siapin di deskripsi dan untuk link-nya gue password, kalian cari aja password-nya di video tutorialnya. pastikan kalian nonton dari awal sampai akhir ya, biar tahu password-nya So, langsung aja kita mulai tutorialnya. Oke, langsung aja langkah pertama di sini kalian buka dulu aplikasi CapCut yang ada di HP. Di sini gua bakalan ngasih tutorial dulu untuk CapCut versi yang HP dulu ya, guys. Dan nah, nanti untuk versi PC-nya atau versi laptopnya nanti gua bakalan bikin setelah versi yang HP ini selesai. Nah, caranya itu gampang banget. Sebenarnya kalian tinggal masukin aja video yang akan kalian beri efek transisinya. Di sini sebagai contoh gua udah punya video seperti ini ya. Video gua ini contoh aja dan di sini gue bakalan coba potong aja coba potong bagian sini sama di bagian sini nah kayak gini oke ini udah kepotong dan untuk cara nambahin efek klik-klik sini sebenarnya ada dua yang pertama kalian bisa pakai efek yang ada di CapCutnya langsung di sini kalian bisa pakai efek yang ada di CapCutnya langsung di sini kalian bisa ke bagian cahaya dan di sini kalian bisa ke bagian Bentar guys, nah bagian silau ini Nah ini silau ini efek like clicks juga Nah kayak gini, sorry macet guys ntar, Nah seperti itu, nah ini juga efek like clicks Cuman gua kurang sukanya itu kalau efek like clicks dari capcutnya, nya Ini tuh kepotong juga, video kita itu kepotong juga sama durasi transisi yang ada di videonya ini Nah ini misalkan kalau transisinya sampai, misalkan di sini 3 detik Nah ini juga akan terpotong guys untuk videonya ini terpotong menjadi terpotong 3 detik juga masing-masing ini Gitu, jadi gua kurang sukanya itu gitu guys Dan gua lebih suka itu kalau transisi itu Itu transisi bikin sendiri gitu Bikin sendiri pakai overlay, yang pertama kalian ke overlay kemudian tambahkan overlay Nah di sini kalian tambahin aja overlay yang udah gua sediain di bawah ya di deskripsi, tapi kalian harus cari dulu passwordnya di video tutorial ini pastikan kalian nonton video tutorialnya dari awal sampai habis nah selanjutnya di sini biasanya gue bakalan kece ke kecepatan dan gue cepetin sampai 2 detik 2, 2 kali, dua kali percepatan dan untuk nadanya juga, jadi nanti kurang lebih kayak gini hasilnya ya ntar yang ini gue mute aja gue mute oke, ini yang ini juga gue mute naik nice kayak gini kemudian di sini kita ke bagian transisinya tadi nah ini ini transisi di sini nah ini tinggal kita pasin aja ke bagian yang yang mau kita kasih transisi dan untuk posisinya kalian harus yang terang kayak gini ya nah tinggal gue geser aja sampai 90 derajat karena ini kan konten instagram dan untuk campurannya di sini gue bakalan pakai yang namanya filter Nah filter dan jadinya kurang lebih nanti kayak gini guys. Nah kayak gitu kurang lebih guys. Sorry ini kok macet ya. Pokoknya nanti kayak gini guys. Hasilnya guys. Nah kayak gitu. So langsung aja kita lanjut ke tutorial kedua yaitu kita masuk ke bagian CapCut yang ada di PC atau yang ada di laptop. Oke, okay, di sini kita udah masuk di aplikasi CapCut yang ada di PC atau di laptop. Kemudian di sini gue udah impor dua dua clips atau dua video yang akan kita jadikan praktek transisi. Di sini gue pakai video yang ada di awal dan akhir nanti. Di sini gua bakalan gua posisikan untuk tongkat. Ya ini di sini kan ada tongkat kan. Di sini ada semacam tongkat gitu. Kalian pasin aja tongkatnya ini di bagian potongannya kayak gini. Kemudian gua akan masukin dua dua efek transisi overlay, overlay transisi. Dan ini untuk cara gunanya gampang banget. Kalian tinggal drag and drop aja. Di sini gua biasanya pakai burn satu ini. Atau kalian nanti juga bisa pakai file burn kayak gini juga bisa. Dan di sini gue bakalan ke blend mode, di sini kalian klik aja videonya ini, video transisinya, kalian klik aja. Kemudian di sini ada yang namanya blend mode, di bagian sini kalian pastikan di sini kalian centang dulu. Kemudian untuk mode blendingannya nya di sini gue pakai yang namanya screen. Nah, ini kalau yang ada di HP tadi adalah filter ya, tapi kalau di PC ini namanya screen atau layar. Nah, kemudian untuk transisinya ini pastikan kalian pastiin aja di bagian yang terang kayak gini di bagian pas potongannya ini kalian posisikan di bagian yang terang kayak gini biar nanti potongan dari videonya ini nggak kelihatan oh ya di sini untuk speednya kita lupa gue lupa tadi nggak nggak change ya nggak nggak gue atur nah, untuk times-nya ini gue bakalan percepat aja sampai 2 kali percepatan kayak gini lalu untuk voice tone change nya ini gue centang aja tinggal kita pindahkan ke bagian yang paling terang kayak gini nah ini udah bagian paling terang dan kita coba lihat previewnya dan ini udah jadi guys, sebenarnya gampang banget caranya sama aja kayak yang ada di HP tadi cuman kalau yang ada di HP tadi kan versi uh, yang Instagram ya tinggal kalian balik aja 90 derajat, tinggal kalian putar aja 90 derajat dan kalau yang pakai Youtube nggak usah dibulak balik, udah udah auto gitu, udah auto miring kayak gini nah, nah kayak kita gitu kita jadinya nah, gimana, guys? nah keren kan guys atau kalian juga bisa pakai yang ini Ini namanya film burn Film burn ini juga bagus juga Buat kalian gunain Nggak, Kalian bisa atur timesnya ini Bisa kalian percepat atau enggak Terserah kalian Sebenarnya itu priv, uh, Terserah kalian masing-masing ya Mau cepat amat atau mau enggak gitu Untuk transisinya Kalau gue biasanya lebih kecepat sih gitu Nah ini bisa kalian gunain Nah itu ada banyak banget overlaynya tinggal kalian potong-potong aja itu nanti untuk untuk apa namanya untuk untuk setiap transisinya nah kayak gitu Salah so, saja praktekin sekarang dan jangan lupa kalau udah praktek follow follow akun gua juga, follow akun juga gua juga dan subscribe YouTube ini. Kemudian kalian tag aja di Insta kalian kalau udah jadi ya, tag di Insta Story dan ya nanti gua bakalan repost untuk storynya karena kalian udah praktek gitu. Nah, gimana guys? Gampang banget kan video tutorialnya buat kalian yang masih belum paham dengan video tutorialnya bisa langsung aja komentar di bawah dan jangan lupa subscribe di bawah juga.